oke okay, ini dia sebab kenapa pakcik lo buat macam tu terjah terengganu oke okay, ini daripada FA channel dan ini requestan daripada teman-teman sekalian so langsung saja guys saya sudah penasaran apa isinya kenapa dia boleh hantam badan sendiri dengan kayu macam tu jom kita tengok videonya let's go oke okay. hai assalamualaikum semua Wih, cantiknya so, sekarang waalaikumsalam sekarang wabarakatuh. saya berada di terengganu Oh jembatan tu lah Jembatan angkat Dekat Kuala oh. Tengah Okay So saya pergi sini bukan saja sah sebenarnya Ada dapat 1 PM daripada seorang follower Facebook Saya pun okay. tak ingat nama dia siapa Tapi dia ada bagi tahu saya tau Ada seorang pakcik ni niaga depan BSN Okay BSN okay BSN jalan pejabat BSN uh -huh. tu di sebelah Hon Leong Hon Leong tu sebelah BSN ha, Tapi BSN jalan pejabat Dekat Kuala Tengah Saya pun pergi dekat pakcik ni dia jalan-jalan dekat pak ni. Saya bagi salam. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Pak cik jual apa ni saya tanya. Pastu pak cik ni jawablah. Eh pak cik, kenapa pak punya suara ni bunyi lain? Cakap saya Cina. Eh. Saya tu terkejut. Punya dia ni cakap dia dah masuk Islam tahun 2014. Oh masya-Allah. Dia enggak. jual jajan, dia jual keropok dia jual cic Saya tengah sembang punya sembang punya sembang dengan pak ni. Cakap mencakap mencakap tiba-tiba ada benda cakap saya kat belakang. Oh. Lai pandang kucing. O Meow meow meow. Ha. Okey, so kalau-kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok video ni. Tu ikan cakap. Ni, bagi makanan kucing kat ha, bagi memang. Kucing ni akan anjing doakan. Kucing makan bermakan beraja Dua hari. Dua hari lima kira, burung makan. Burung-burung pati, kiki-kiki. Uh, okay. saya, saya lupa nak kenalkan diri saya. Saya Fahmi, uh, Aku Abdullah lo, Abdullah Loh. Abdullah Loh. ada Abdul berada di sini lah. Bagi, ya, ke nak berada, berada di sini tu pukul 9 kalau jumaat memang awal dia jumaat sampai buka, aku memang pukul 8.70 menit. Saking pun aku ala kaya usah jalan pun, pagi-pagi pagi aku katok gini aja dah macam mana <laughs> aku aku, jalan kat kampung tu aku lepas <coughs> sungai aku kena katok dua kaki semua. Dua kaki aku katok semua. Yeah. Tak teratur kat tu tiap jalan akan sakit dada pun pokok sini. Jadi duduk cepat banyak oh, kumpul, aku pergi. Aduh sakit Eric tak, tak nak sakit Memang gini Enak pukul sampai lepan <laughs> Lepan rasa Dengar sikit Memang gini Apatah tahun aku duduk sini Memang itu okay. taknya Aku duduk sampai gini Tapi hari-hari aku Kena pukui. Sakit hmm. dadah Sakit turun Dua hari tengok Tengok aku Tengok tangan halus Boleh hmm. pegang dulu Memang aku kena apa tajam otak sah betul seru sangat lapar tak kena... tak takkan minat. kalau Cari sakit kepala sakit. kepala dia pukul kan alhamdulillah Hari-hari hmm. pukul tu takke aku pukul hmm. ah pukul-pukul lagi buat uh, lajin-lajin buat semua itu. alhamdulillah lah boleh alhamdulillah. jalan penting mau jangan jangan jangan tak boleh jalan ya hmm. ini memang tak boleh lagi mu tengok mana boleh naik sampai ke atas tak boleh aku bantu oh. kena bantu sampai sini oh hmm, sini dia baru maksudnya, boleh maksudnya acik kena tariklah kena tarik ya uh, kalau tolong bantu sampai sini kedengarkan aku cakap okay. itu apa dia cakap minta masuk ekor-ekor aku tak mau memang ikhlas cakap pasal aku boleh cari makan uh, memang susah tapi aku tak mau tak ha. saya nak saya nak beli ni tau 150 ringgit yeah. 13 dah seratus setengah tapi pak cik loh ni aduh pak cik abdullah ni tak nak karena tak boleh, ika tak boleh. Oh, mana memang tiga, sembilan Kalau kecuali, nak hati, iker, okay. Masya Allah. Tapi, kalau saya bagi hadiah nak, oh ada korban juga, guys. Di sini guys, jadi FS channel mungkin ini ah, buat korban juga, korban untuk rumah sedekah daging. Weh, terbaik terbaiklah ni. Nah, kalau nak kubah macam ni, guys, sampai, uh, di barcode je. Gimana hari ini? Gas di sini tu uh, lagi ada musim penyakit untuk uh, lembu atau untuk untuk sapi ya kan. Banyak yang mati guys kasihan banget. Kami akan membuat surveilah kepada lembu-lembu yang akan dibuat kurban pada hari Allah hari, hari banyak hari sekali. Lembu-lembu di sini akan dikurbankan yang akan diagih-agihkan kepada golongan asnaf khususnya kepada miskin bandar. Wey, Masya Allah besar tu. Oke. Okay. Kalau saya bagi hadiah nak? Haa, ya, nak hadiah aku nak ambil. Ambil? Alhamdulillah. Kalau hadiah okay. diambil Adi, ada, ada, ada. ni ambil betul. Hadiah ni. Daripada saya punya team. Yeah. Yayasan Makfira, <laughs> Dengan saya punya penonton ni tengok ni. Yeah. Okay. Allah. Ada 700. Allah korban banyak sangat. Allah korban banyak sangat. Tak Allah. Kan saya cakap rezeki. Daripada saya punya team. Yang tengok ni pun, bagi tolong. Oh. Tapi kan dah cakap lah aku. Dia tolong aku. Aku pun tolong orang juga. Acik. Apa Acik macam ni? Semoga Acik kuat. Amin. Rasa sehat. Diberi kesihatan yang baik. Amin, amin, amin. Dia berhubunglah urusan. Kan? Semoga luas rezeki. Yang penting, hmm. kita nak keredaan dan rahmat daripada Allah. Sekarang jadi gini lah. Ya? Tak apa, Acik kuat. Saya tahu Acik kuat. Terima kasih banyak-banyak. Acik, terima kasih doakan uh, saya punya penonton. Uh, orang uh, yang tengok uh, tu. Uh, Astaghfirullah. Walaupun dah berumur macam ni, uh, Aci masih kuat cakap lagi lah, baguslah cerita. Baca aku macam mana? Ha? Aku baca aku macam mana? Okey Aci. Betul betul lah sih. Aci masih okey. Semua ni ada. Ah In a ah, road road Na road Ni saja. Allah oh, buat apa lama? Do do nangga tapi tapi di sini masya allah ya. Uh, Pak Cik ini ya kan. Pak Cik ini membaca Al-Qur'an guys, membawa Al-Qur'an untuk baca. Allahu akbar tamparan keras bagi kita. Ya kan? Baik kita ni yang normal yang boleh baca al-Quran tapi tak pernah bawa al-Quran. Ha ah, kalau kita bawa al-Quran insya-Allah wuduk kita terjaga guys. Allahu akbar. Berbaiklah bacik ni. Dah nak maghrib kan ni. Eh, Okey. Kita okay. pun nak baca dulu banyak. Janganlah cik. Banyak-banyak Allahu akbar-akbar. Banyak-banyak. Di Hari ni nak tolong aku manyak-manyak kena manyak. Nak oleh sikit banyak. Mana tahu acik pun ada nak bagi-bagi lebih sikit kau orang ke? Memang memang bagi aku bagi. Alhamdulillah eh. Ini memang bagi sampai duit dah cakap sampai memang cemalah minggu ni ada dua dua tiga sampai habis semua nak bayar Cik. rumah tinggal Cik, kasih, eh? ok Encik terima kasih Allah jualan macam tu guys. ok so korang dah tengok kan uh, video ni betapa pakcik ni sebenarnya bukan niaga untuk kaya tau. dia niaga untuk dia belajar agama untuk dia meneruskan kehidupan dia dan yang paling penting dekat sini ada satu benda yang saya suka kat pakcik ni dia cuba untuk belajar ngaji walaupun dia sebenarnya tak perapa lancar Allah lancar Allah. untuk mengaji Al-Quran tapi dia cuba belajar dan kalau boleh aa, siapa yang dah tengok video ni jangan lupa untuk like komen share dan subscribe FS channel huf kadang-kadang letih juga kita bantu peniaga kita nak cuba untuk promote dia tapi tak ada sambutan daripada orang yang tengok video Betul Kadang-kadang letih juga, sedih juga. Tapi nak buat macam ni tu rumah kehidupan. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Allah merkatuh. Okay guys, kita dapat mengambil banyak pelajaran daripada video ini. Yang mana kita boleh tengok tadi, dah tengok tadi bahasanya Pak C itu tadi memang terbaik sejakap. Dia belajar Al-Quran meskipun dah tua. Jadi buat kawan-kawan semua yang masih muda, kena belajar Al-Quran. Jangan malas untuk belajar Al-Quran, mengaji, mengaji, mengaji. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Jadi kalau kita tak faham daripada petunjuk Allah Subhanahu Wataala, macam mana kita nak tahu pasal kehidupan ni? Macam mana mengeluarkan solusi? Macam mana istilahnya kalau ada masalah nak tanya ke mana? Kan Al-Quran semua ada. Allahu Akbar dan saya salut sekali dan saya juga bangga karena Pak Cik tadi itu semangat dalam belajar Al-Qur'an meskipun terbata-bata. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti membalas istilahnya kepada orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa istilahnya berusaha untuk memperdalam ilmu Al-Quran Untuk memperdalam agama Untuk memperdalam pengetahuannya Itu sangat-sangat besar sekali pahalanya Teman-teman, di sini ini yang terakhir Daripada Abang Fahmi tadi kan Dia cakap bahawasanya memang letihlah sangat Apabila kita dah promote Tapi tak ada ya Sambutan daripada netizen Sambutan daripada penonton Saya berharap juga kepada kawan-kawan saya Subscriber saya semua Lepas tengok video ini yang dekat-dekat sana kan mai datang kepada pakcik tu Borong kalau boleh kan Ma, Beli ha, 10 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit Tak apalah Kita memang niat sedekah Membantu orang Dan insyaAllah ya, Pasti Allah Subhanahu SWT akan membalas kebaikan daripada kawan-kawan semua Terima kasih dah tengok video ini guys Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh